Satararela untuk kau pergi. Satararela untuk kau sedih Percuma sebangun rasa sayang ini. Percuma saja, kalau berada lagi? Sama ku, hanya Ratu Remahu jauh, ku selalu di hati. Cuma kau saja, sutara ada lagi. Pengkata rindu rasa mulai muncul ada sapu roh sejuk saat terkabul Sesaat saja boleh kan Walau hanya sebentar Mari sini duduk pegang sapu tangan pesakan sentuhan manis bukan jangan Sini sayang pergi jangan Berjanji untuk selalu sama I'm wow. Sorry, bercuma sebabku rasa sayang ini Bercuma sedapku tak ada lagi Temauhku, hanya adaku Temauh jauhku selalu di hati Cuma kau saja sudah ada lagi Pengkata rindu rasa mulai muncul ada sapu roh sedut bisa terkabul Desaat saja bolehkan Walau hanya sebentar Mari sini duduk pegang sapu tangan Kesakan sentuhan manis bukan jangan Sini sayang pergi jangan berjanji Mas